Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya apa kabar? Saya Indonesia, are Malang Pie-pie kabar Semoga kita selalu dalam keadaan Sehat di tengah pandemik Saat ini e, Kali ini aku Alhamdulillah bisa Datang di DKM, DKM itu Dewan Kesenian Malang Dan akan ngobrol bareng Mas-mas Sam-sam -mas, Orang-orang yang berkegiatan, khususnya di bidang seni, nanti seni apa kita tanya mereka, mereka adalah KB-KB. Nah <tuk> <tuk> Oke. Okay. Mas Pie kabarnya, Mas Okto sama Mas Agus Fauzi Bagaimana kabarnya? Apik Toh? Ya Alhamdulillah, baik-baik Baik Mbak, baik, baik, baik. Alhamdulillah <tuk> Alhamdulillah Sehat walafiat Karena kami selalu berkumpul <tuk> uh, Monggo Pak dosen, melibat Pak dosen KBKB uh, -KB mas ya KBKB -KB itu sebenarnya Asal muasal Namanya itu dari apa sih mas KBKB uh, -KB, Kepanjangannya itu adalah Kelompok bermain Kangkung Berseri nah, Itu adalah nama panjangnya Untuk pengertian yang lebih lanjut biar beliaunya yang mau menjelaskan, monggo, oh makasih. Ya seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak koordinator, beliau itu koordinatornya KPKP untuk masa jabatan yang tidak terbatas. <gifuh> ya, jadi ya kenapa menyengaja memilih kelompok bermain bukan teater atau bukan teater apa begitu, memang supaya lebih lebih menyenangkan saja, lebih fleksibel. Uh, mo, uh, di share mas ke are-are malang KBKB itu sebenarnya uh, bergerak di bidang apa sih mas apa seni pertunjukan apa seni musik apa perpaduan berbagai seni mohon dijelaskan lebih lanjut ya kalau wilayah wilayah bermainnya atau ladang bermainnya itu sebetulnya kami tidak membatasi itu dari seni pertunjukan atau apapun gitu ya, tapi memang karena berangkat kita dari teman-teman alumni teater, maka e, lebih banyak ke seni pertunjukan padahal juga kita senang seni musik kita senang seni pertunjukan, seni-seni yang lain gitu tapi ya kebetulan saja kita bermain-main di seni pertunjukan teater seperti itu mas Hmm. Ini kan denger-denger Anu ya mas, KBKB -KB itu kan mau 10 tahun nih, oh, kalau boleh tahu berdirinya kapan KBKB -KB. dan kenapa KBKB -KB itu kok bisa berdiri, itu tujuannya itu apa sih dari KBKB -KB? yang ingin ditawarkan KBKB -KB kepada arek-arek Malang atau masyarakat Malang itu apa? Ya, didirikan supaya bisa berdiri, tidak duduk-duduk saja, gitu. tidak laya itu Memang e, berdiri didirikan disengaja karena memang sebetulnya kita nggak punya wadah lagi. Kita orang-orang terbuang, gitu. Orang-orang tidak berguna. Jadi e, kebanyakan kan karena kami dari kampus, dari teater kampus. Sementara kita tentu tidak bisa berlama-lama di teater kampus. Ketika kita sudah tidak menjadi mahasiswa ya berarti kita, mau tidak mau kita harus meninggalkan lingkungan kampus maka ya kita sementara ada kebutuhan pemenuhan hasrat berekspresi ya akhirnya kita bersepakat untuk berkumpul dan membikin mem mem wadah sendiri kalau misalkan nih Mas, arek arek Malang atau wong wong Malang atau siapapun yang membuat Ikut bermain sama kelompok kangkung berseri, ikut belajar teater gitu, sifatnya terbuka atau gimana, Was? Ya, sebetulnya sifat kita terbuka, tapi masalahnya kita takut ketika yang bergabung akhirnya menjadi tidak betah gitu. Artinya menjadi tidak betah itu sebetulnya kelompok ini atau komunitas ini mau ngapain, mau berbuat apa gitu kan. Sementara kita hanya cuma berkumpul-berkumpul Akhirnya. Ya, eh, kadang membuat karya pentas, kadang membuat sesuatu dalam rangka apa, begitu. Jadi, kita terbuka siapa saja bisa ikut, bisa bergabung, begitu kan. Tapi karena barangkali, barangkali, eh, apa istilahnya, tidak betah dengan... Apa, karena kita seminggu tiga kali, seminggu tiga kali kita bertemu, pertemuannya seminggu tiga kali, entah dengan mengikuti ritme itu ya, entah kalau memang ada yang betah ya, kita terbuka saja. Karena kita pernah, e, pernah, apa istilahnya, ada yang ikut beberapa pertemuan ketika sudah selesai ya, ya sudah gitu loh. Dan itu tidak apa-apa, sebenarnya -apa, bukan menjadi sebuah, apa istilahnya, sebuah persoalan ketika dia masuk dan keluar, keluar masuk lagi. Terus peta atau tidak peta itu tidak salah sebetulnya, tidak masalah bagi kami tentunya. Uh, mohon di-share ya Mas Agus, mohon di-share kepada arek-arek Malang, kepada anak-anak muda di sana. Sebenarnya seni teater, seni teater itu apa sih Mas? Kok bisa sampai KPKP itu memilih? Oh, bidang yang digarap itu teater gitu, seni pertunjukan teater ya karena sementara bisanya kami itu <laughs> yang kami geluti adalah seni teater ya bisanya cuma berteater kalau ditanya tentang seni teater itu apa sih ya mudahnya seni teater itu seperti seni pertunjukan gitu. seni pertunjukan seperti lutruk seperti ketoprak kalau di tradisi ya bukan berarti teater lebih modern tidak tapi teater justru lebih primitif sebetulnya karena usul asal-usulnya memang dari primitif jadi teater itu uh, semacam kesenian yang mewadai ekspresi di atas panggung begitu ya, kalau bidang-bidang yang dipelajari dalam seni teater itu Bidangnya apa aja sih mas kalau boleh tahu itu ya kita kan orang awam Mas pengen tahu Oh belajar teater itu belajar apa baik? gitu kira-kira yang dipelajari nanti kalau misalkan ada anak-anak muda yang pengen banget gabung dengan KBKB -KB, seni pertunjukan teater itu yang dipelajari apa aja eh uh, kalau teater yang paling utama dipelajari itu yang paling utama itu adalah keikhlasan. Ya, kenapa saya menyebutkan keikhlasan? Karena berbicara tentang ritme yang disampaikan oleh Mas Agus Nadi, di sini kita dituntut untuk rutin, rutin dalam apa namanya latihan dan lain sebagainya. Untuk da dalam bentuk pertunjukan itu rutin latihan untuk pertunjukan. Tapi untuk teater sendiri yang paling utama di sini adalah selain keikhlasan, se, ya tentu juga kita harus memahami, memahami, memahami diri sendiri apa yang ingin dicapai dalam berteater. Nah, kalau saya pribadi, kenapa saya ber, berada di kelompok bermain kangkung berseri ini, karena kalau saya rasa sendiri kegiatan kami itu dalam hal apapun, Ya, seperti berteater, baik itu di luar panggung ataupun di dalam panggung. Eh, saya merasanya, ya, kami selalu berteater, selalu berteater, saling apa namanya, ada teman yang sedikit, ada masalah yang lain bisa tahu semua, walaupun tidak disampaikan secara visual. Tapi di sini, ini merasakan gitu loh merasakan oh ada teman yang sedang ada masalah dan lain sebagainya tapi yang kembali ke, kembali ke utamanya adalah belajar teater itu sama halnya dengan belajar hidup ya bagi para pemuda atau para remaja yang ingin berteater itu kalaupun memang mau belajar itu jangan setengah-setengah jangan setengah-setengah ketika setengah-setengah Uh, apapun yang kita lakukan Tidak akan pernah jadi Tidak akan pernah selesai Dan hati tidak akan puas seperti itu uh, Pada intinya ya Kalau memang mau belajar Dagger, utamanya satu Ikhlas dan yang paling utama Lagi adalah sabar Dan jangan Menutup kemungkinan Apapun yang kita temui Itu adalah bahan untuk belajar Apa yang kita temui Oh mungkin punya teman yang sering datang terlambat. Oh mungkin punya teman yang apa datang selalu melebihi waktu yang dijanjikan itu bisa sangat dipelajari. Dan bisa juga uh, dan yang utama, yang utama lagi adalah yaitu harus memahami diri sendiri agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Itu yang yang yang apa ya istilahnya. Uh, yang yang saya rasakan seperti itu karena uh, intinya teater itu adalah saling menghargai kalau tidak ada saling menghargai sesu sesuatu atau kegiatan yang akan kita tampilkan tidak akan pernah jadi itu Uh, berarti kalau ditarik kesimpulan, belajar teater itu tadi, belajar tentang hidup, tentang keikhlasan, kesabaran, gitu. Dengan sendirinya, berarti belajar teater, khususnya untuk anggota-anggota KPKP itu, uh, apakah tujuannya juga untuk membentuk karakter seseorang, belajar teater itu, man. tolong dijelaskan. Yeah. Uh, kalau di KPK sendiri, kalau saya rasa beliau-beliau itu tidak perlu lagi belajar. Maksud saya adalah tidak perlu lagi belajar karena beliau itu adalah suhunya teater. Nah, bukan saya apa ya namanya ya? bukan saya mem membanggakan pendidikan kapi tapi, beliau itu lebih pada, "Yuk, bagaimana caranya kita menghargai diri sendiri?" Yang utama di sini, umpama kemampuan kita adalah di sini. Yang lain di sini, Nah kalau seumpama dicampur dalam satu garis lurus, maka tidak akan pernah ketemu. Nah, maka dari itu, kelompok kami ini memanfaatkan atau menghargai. Kemampuan dari masing-masing, maka terjadilah satu kelompok yang bermacam-macam, apa namanya, bermacam-macam karakter, bermacam-macam bentuk dalam satu kategori. Anda bisa, kita memotret satu, satu, satu, bisa nah satu, satu, satu, sendiri istilahnya satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, berlatih, belajar, itu enggak kami sebenarnya ngumpul mencari sehat, mencari senang ya nah, ngumpulnya selalu ingin sehat ya ya maling tidak ya ngumpul sehatlah. lah ngopi, ngobrol, apa namanya istilahnya, bukan lagi curhat kalau curhat ya kayak seperti anak-anak itu enggak kita sudah enggak lagi curhat kalau curhat malah enggak didengarkan malah dijadi bahan apa namanya bahan pembulian nanti, mas, tapi istilahnya ya eh, apa ya gimana ya? Saya menjelaskannya agak aneh, agak, agak sulit karena apa? Eh, karena saya merasakan kami berkumpul kalau memang pingin olahraga, ya olahraga, pingin duduk-duduk saja, duduk-duduk saja, memikirkan negara, ayo ini dipikirkan bareng seperti itu, istilahnya, istilahnya hanya apa namanya ya? isu-isu yang ada di masyarakat itu kita ya sekedar sekedar apa ya kita tahu kita apa namanya e, menjadi bahan untuk perenungan kita enggak perlu kita memandang tapi ya bagaimana bagaimana apa ya istilahnya bagaimana kita mencari solusi ya lebih pada e, kami ini berkumpul mencari solusi bagaimana Enaknya, eh, saya senang di sini karena di sini, oh, para cendekiawan-cendekiawan -cendikiawan yang notabene lebih dari saya, kalau saya sendiri di KBKB selalu belajar, selalu belajar dari siapa saja, maksudnya dari teman-teman yang Tapi ya, enaknya berkumpul yaitu pasti ada yang akan dibicarakan, pasti ada yang istilahnya eh, menjadi titik tolak agar kita mendapat solusi yang paling terbaik dari kita berkumpul. Oke. Jadi, uh, selama 10 tahun, selama 10 tahun berproses dengan KBKB, -KB, proses apa yang paling berkesan buat para personilnya? Dimulai dari siapa ya, Mas Andre mungkin monggo yang paling berkesan. Ini kan KBKB -KB mau sepuluh tahun. Ya. Pro, dari 10 tahun itu kan banyak proses. Proses yang mana yang paling berkesan? Ayo Mas, aku. Se semua proses berkesan benar saya. <laughs> Karena memang di setiap uh, proses proses KPKB itu apa ya, memiliki nuansa yang berbeda-beda. Jadi ada apa? sesuatu yang baru, selalu memunculkan yang baru karena itu rasanya pasti berbeda kalau dikatakan kes, uh, kesan yang mana yang ya semuanya menarik menurut saya semuanya menarik, semuanya menarik. Uh, kalau misalnya di apa <coughs> kalau saya mana ya yang ini, yang mungkin proses ketika uh, yang pertama itu ketika dilarang bernyanyi karena memang waktu itu kan ikut bermain juga jadi filmnya terasanya lebih kuat di sana juga terus yang kedua e, ketika proses apa gitu yang di karya e, apa naskahnya Pak Putu Wijaya yang dibawa ke Jakarta yang alhamdulillah me, apa ya, me, me, mendapatkan juara umum tingkat nasional itu yang menurut saya berkesan sampai saat Terima yang paling berkesan mas, Selama 10 tahun Bergabung dengan KBKB -kb. ya Sama Sama dengan Andri Berkesan semua <maksuinya> Gak ada yang gak berkesan bagi saya Pengalamannya bisa Pengalaman yang ya, bagaimana Pengalaman tentang berproses dengan KBKB -kb. Kenapa kok Pak Hinengan 10 tahun itu kan waktu yang sangat lama iya, kan Mas ya? Iya. Kok betah berproses dengan kafe-kafe? Kok betah berteater? <tuh> <Yang> betah. Eh yang... <tuh> saya itu di KKB tidak berteater sebenarnya saya. Kalau cuma belajar teater di kelompok yang lain banyak. Tapi yang utama saya itu cari rasa duluran persahabatan itu yang paling yang paling mengikat saya di KPKP karena saya yakin teman-teman pun yang utama adalah itu karena ruang-ruang yang lain untuk berekspresi juga masing-masing ini juga di luar itu juga berekspresi jadi hanya itu yang membuat uh, uh, kalau saya di KPKP ya itu makanya ketika ditanya apa yang paling berkesan semuanya berkesan karena disitu Pasaduluran ini yang yang tidak mengalahkan dari teaternya itu sendiri. Kalau di KVP itu yang yang apa, Makanya eh, diamati aja di karya-karyanya. Eh, pertimbangan pasaduluran ini sangat sangat dominan daripada daripada tujuan kekaryaan di KVP lihat ya saja semua karyanya kan begitu dan itu itu yang nanti akan menjadi kehasan bagi saya makanya apa ini seperti yang lain juga belajar ya banyak banyak pelajaran yang yang diambil di situ kalau dasar saya itu jadi ada bolak baliknya itu ada dua misalnya kita lewat prosesnya akibatnya nanti pada pasaduluran karena berangkat di pasaduluran akibatnya nanti berkarya bersama ini disitu Jadi kalau di KBKB itu saya itu tak hmm. karya yang paling berkesan Hai bukan proses karya hmm. yang paling berkesan ketika eh bersama-sama dengan KBKB karena ada 10 tahun tuh banyak yeah. karya kan Terutama kalau aku ngepoin Facebook hmm. Beberapa personil KBKB -KB. Kemarin kan meskipun masa Covid pandemik hmm. eh, Teman-teman KBKB masih bisa berproses mengeluarkan karya Nah, selama 10 tahun buat Mas Sindu Karya apa yang paling berkesan? Uh, sama ya, ya. Jadi untuk untuk hasil hasil akhir kekaryaan bagi saya sama saja saya hanya melihat pra dan pascanya saja e, kenapa itu tadi ya jadi ketika berkarya di sini yang mengesankan tidak ada yang melebihi dari dari pasal jadi ketika kekaryaan bagi saya ini proses yang wajar saja, ya biasa-biasa saja. Yang menjadi tidak biasa di Kabinet itu lingkaran seperti yang dimasokto katakan, obrolannya, persatulurannya, saling mencari, saling berkeluh kesahnya. <gih> di situ yang bagi saya ini tidak terkalahkan oleh capaian kekaryaan dalam bentuk karya ansih ya. Tapi kalau efek Ya itu pascanya perangnya. Saya itu saya kira itu yang paling membuat saya bertahan dengan dengan kata lain tanpa tanpa proses kekaryaan pun ketika pesadulurannya terjaga pasti kita kami akan tetap ya, ngumpul begitu saja Hai ya, buktinya misalnya kayak sekarang ngumpul yang ngumpul kadang e, cuma stimulusnya itu ayo ngopi bareng jalan nah ini ini bagi saya eh, belum terkalahkan oleh oleh capaian kreasi masih jadi ketika karya yang mal, mana yang paling berkesan bagi saya berkesan semua Uh, Pak Leo, selama 10 tahun kemarin, kalau aku ngepoin kan, KBKB sempat berangkat ke Jakarta tuh. Di-share pengalaman berangkat ke Jakarta, momen itu dalam rangka apa? Oke, okay, terima kasih. Jadi, KBKB itu organisasi yang paling rileks, paling santai. Cita-citanya selalu realistis. Ketika ke Jakarta itu yang paling realistis dan logis adalah ketika kita berteater maka kita harus bisa bertemu dan silaturahmi dengan orang teater nomor satu saat ini yaitu Putu Wijaya. Karena momennya event itu yang menyelenggarakan oleh e, adalah Putu Wijaya dengan teater mandirinya maka alasannya sebenarnya hanya itu. Bagaimana caranya teman-teman ini bisa bertemu dengan Putu Wijaya? Syaratnya ya kita ikut eventnya Putu Wijaya yaitu festival drama pendek itu naskah yang ditulis oleh Putu Wijaya di festival ta. kita ikutlah kurasi itu kita uh, ambil satu naskah kita latihan kurasi dan akhirnya kita terpilih dan kita datang Nah momen itu sebenarnya kalau, kalau bertemu langsung, sebenarnya masih belum bisa, karena memang beliau itu sangat, ini ya, apa, sepuh juga sudah-sudah sangat, ini ya, apa, susah untuk aktivitas di atas kursi roda, maka kita memiliki momen yang menarik, bertemu langsung dan bisa ngobrol. Karena kita punya kesempatan pada, apa, peserta lomba atau, kita ini termasuk peserta yang beruntung karena kita menang juga kita menjadi juara di event itu jadi kita bisa foto bareng ngobrol sama beliaunya dan banyak sekali yang gila. sebenarnya itu yang menarik kalau selebihnya ya itu tadi cita-citanya enggak ada kong kita ini tua-tua <tuh -tuh> masuk pengennya melu lomba kan ya enggak <tuh -tuh> jadi syaratnya ke Jakarta untuk bertemu Pak Putu Icaya itu mau silaturahmi mumpung masih ada itu itu menariknya dari versi teman-teman saya kira begitu saya kembalikan dia selama proses KBKB 10 tahun ini kan tadi ada bocoran sedikit mau ada KBKB -KB mau buat buku tuh mas Lupa Bingung aku manggilnya Mas apa pak ya Om oh. <laughs> Oke okay. Di share sedikit Kira-kira uh, Bukunya KBKB -KB Tentang apa mas Apakah juga tentang perjalanan Mulai awal sampai 10 tahun KBKB -KB? Terus apa yang bisa di share Untuk teman-teman Malang Oke Jadi ini pengalaman menarik Buat KPKP -KP ya Karena Kalau Secara nggak langsung Memang sulit teman-teman itu Mau mencatat perjalanan e, Berteater atau berkelompoknya Kebetulan kemarin kita itu kan Dapat e, Momen Ini ya pe, Apa Pementasan yang di di dikurasi di, di, di oleh jatim, artinya jatim punya event yang mengambil kelompok teater yang dianggap bisa berproses di masa pandemi dan melakukan pertunjukan nah di situ ternyata Jawa Timur atau DKJT itu tidak hanya memberi kesempatan kita, tapi justru mencatat perjalanan kita proses e, berteaternya KPKP itu dicatat sebagai sebuah satu e, perjalanan metode berteater dan akhirnya bukunya keluar sekarang ada catatan tentang pintu exit itu salah satunya tentang KPKP nah yang menarik dari kita adalah kenapa kita juga tidak menulis tentang itu maka sebenarnya dari e, Inisiatif itu kita harusnya bisa menuliskan perjalanan kita sendiri. Cuman karena momen apa yang bisa mengaitkan itu, maka mau nggak mau karena sudah 10 tahun ya kita rayakan itu. Cara merayakannya salah satunya, ya yang paling realistis ya, kita rayakan dengan menulis dan meluncurkannya. Kebetulan nanti tiga 30 kita luncurkan itu, narasi KPKP yaitu yang berisi tentang eh, perjalanan KBKB dari versi masing-masing. Kalau dari versinya Mas Resa ini dia menulis tentang KBKB di belakang panggung. Kalau versinya Mas Indu itu tentang eh, rekreasi, aktor kreasi menuju rekreasi. Kalau versinya saya itu dari aktor dan ruang yang dilebur oleh KBKB, ada juga tentang buku KPKP, ada macam-macam, bahkan ada tulisannya versi KPKP ibu-ibu itu -ibu, gitu, dari saudara Nina dan Hiska. Kalau tidak salah, nah, dan kita juga akan mendokumentasikan perjalanan e, pementasan kita dari awal sampai akhir yang ternyata produktif juga KPKP. Kita mencatat satu tahun itu, kalau 10 tahun ya, berarti satu tahun itu kurang lebih kita ada saat minimal ada dua pertunjukan bahkan yang paling produktif tahun 2012 sama 2013 itu hampir satu tahun ada tujuh pertunjukan dan kita saya sudah mencatat itu semua dan ini menarik mungkin tidak menarik untuk apa sebenarnya menarik untuk ya barangkali dengan tulisan Orang bisa membaca perjalanan kita. Kalau cerita begini nanti dia ya kalau ada momen menceritakan. Kalau enggak itu. Jadi di tahun 30 itu kita mau launching tulisan itu sekaligus kita web binarkan. Kalau trennya sekarang ini kita nggak bisa membuat pertemuan langsung ya kita web Kita ngundang, Semoga terkabul dan karena sudah didiakan. Ada Mas Dindon WS Dari Jakarta Ada Pak Ma Frizal Malna Ada Arung Dan mungkin nanti ada Bapak Gusto Pak Itu Mungkin sekilas begitu Dan nanti kita mengundang para teman-teman seni pertunjukan Di luar kampus yang di Malang Ada Ruang Karakter Ada Malang Den Ada Ngalam Pekso, ada genduk kenceng mungkin nanti juga kita hubungi Mungkin itu Semoga lancar lah sampai tahun 30 nanti. Hmm. Terima kasih Oke, okay. uh, kali ini aku berkesempatan dengan Mbak Dennis ini Saraswati ya Pak, Saraswati. Jadi, <tuh> uh, <tuh> Mbak mohon di-share kepada area-area Malang di sana uh, asal muasal sejarah lahirnya KBKB. <tuh> Waalaikumsalam, <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada saat itu, kalau ditanya sejarah KBKB ya. Uh, kedengaran nggak pakai masker nanti deh, edit apa oke eh pada awalnya itu kita dapat apa ya uh, undangan untuk main salah satu teman kita uh, teater di SMA itu mengundang kita untuk mengisi acara uh, tahun baruan waktu itu di sinagona nah Sebe beberapa hari beberapa minggu sebelum acara kami mumpul kami mumpul latihan waktu itu di SD Klojen karena waktu itu tempat yang paling memungkinkan karena pada saat itu Mas Leo nya masih ngajar di Klojen nah kemudian orang-orang yang uh, berlatih pada saat itu Mas Ibu Mas Agus Mas Hukto Mas Leo Mas Tri. Masih sinar, sama saya mbak Dini 9 orang kan insya Allah nanti kalau uh, kurang saya saya tambahin nah waktu itu akhirnya uh, kami ini apa namanya berarti untuk membuat sebuah pementasan yang akhirnya kami uh, kami sesihkan pada saat tahun baru. biasa ya saya, waktu itu di, di, di ngolong nah, itu mereka mengadakan uh, new yorkif gitu ya tahun baruan yang salah satu pengisi acaranya adalah kami nah setelah acara itu selesai barulah kami uh, mendeklarasikan diri bahwa kami-kami yang sudah bermain ini uh, akhirnya membuat sebuah perkumpulan, perkumpulan uh, membuat sebuah lingkaran yang kami namakan kelompok bermain kangen berseri. Nah, kelompok bermain kamu berseri pun itu sebetulnya uh, panjang sejarahnya. Yang jelas, uh, ini ini ini sejarah garis besar saja ya. Kami tidak ingin metenteng disebut orang teater, kan gitu enggak. Cuman kita ingin. Uh, kenapa kok disebut bermain kelompok bermain, karena kami ingin membawa uh, kelompok ini berjalan itu dengan santai, tanpa bukan jadi kita uh, ayo berkarya, ayo ketika kita uh, staf sudah berkarya, ya sudah tidak apa-apa, paling kita hanya pertemuan-pertemuan biasa, kayak gitu jadi ya, sejak itulah kami uh, mendeklarasikan diri pada tanggal 1 Januari 2000 sebelas makanya ini insyaallah satu dasar bangsa semoga kami masih bisa berkarya di tahun-tahun selanjutnya -tahun terima kasih wassalamualaikum warahmatullah ya, wabarakatuh mbak ya sebelas oh, harapan selatan KB di sian yang satu tahun ini ke apa oh. oh. kalau saya pribadi uh, saya berharap kelompok ini masih bisa terus berkarya ya Apapun karyanya siapapun yang berkarya dan siapapun yang membantu karena gini uh, kebanyakan yang ada di lingkaran ini kan banyak aktor jadi ketika ketika kami bermain ketika kamu pentas biasanya kami membutuhkan kru, -kru yang additional. jadi itu, uh, ada satu lagi, yang KBKB -KB ini khas dari kami kami tidak mau buka reklupen anggota baru Iya, <laughs> jadi mungkin anggota baru itu yang masuk di kami itu biasanya teman-teman uh, yang membantu kami membantu pemerintasan kami biasanya secara tidak langsung mereka uh, jadi anggota juga so, makanya kami nggak pernah sama ini belum pernah untuk merekrut anggota itu harapannya adalah semoga uh, kami masih bisa terus berkarya uh, berkarya yang baik yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat kemudian tetap bisa berkumpul karena salah satu yang membuarkan kita bersama itu ya karena uh, apa ya ada ikatan batin yang selama ini sudah mengumpulkan kami, salah satunya itu selain karya, ada ikatan persaudaraan yang ya alhamdulillah sampai sekarang masih terjalin dengan baik Jadi tadi jadi ya semoga kami bisa yeah. terus berkarya itu bisa diterima oleh masyarakat, ataupun karyanya bisa berkarya dengan baik, bisa berkarya dengan gembira. Oke, pertanyaan dari KBKP: kalau aku lihat Facebooknya kemarin, beberapa personil itu, walaupun masa pandemik, tetap bisa berkarya, dan karya-karyanya itu menyentil tentang kebijakan-kebijakan COVID-19 yang ditawarkan pada saat itu oleh KBKP apa yang ditawarkan, ya kita. Exit. Jadi tema acara itu memang exit. Exit itu ya di saat pandemi kita bisa keluar apa enggak. Keluar itu maksudnya kita bisa beraktivitas dengan kebiasaan yang baru seperti sekarang ini. Kalau bisa berarti apa yang dilakukan? Ya Yang pertama dilakukan pasti merespon pandemi. Responnya, ya, kita sebagai orang-orang pertunjukan teater itu, apa yang bisa dilakukan hari ini? Ya, keterbatasan kita dengan keterbatasan itu, maka kita harus punya cara atau metode untuk keluar dengan merespon efek-efek yang ditimbulkan dari pandemi juga. Kemarin, kita merespon ruang gerak dari dunia pendidikan salah satunya supaya di luar dunia pendidikan itu kita merespon ruang-ruang uh, strategis seperti uh, pasar, uh, terminal, dan pendidikan sendiri yang saat ini atau sekarang karena efek pandemi itu semua jadi berubah bagaimana kita bisa merespon perubahan perubahan itu Perubahan yang paling sederhana yang direspon oleh teman-teman adalah bahwa ruang-ruang kelas sekarang kosong. Apa yang dilakukan? Nah, maka ini yang perlu kita respon pertama kali ketika ruang kelas itu harusnya terisi oleh banyak siswa, tapi menjadi kosong tidak memiliki peran atau fungsinya. Itu sebagai satu bentuk atau cara kita keluar merespon bagaimana ruang strategis teater mengisi kekosongan di era pandemi Seperti itu, Mira. Masuk tuh? Perkembangan, perkembangan seni pertunjukan, terutama teater di Kota Malang dan di Indonesia, menurut KPI. Perkembangan teater menurut KBKB di Malang ya. nah, Kalau perkembangan teater di Malang ya Cukup lumayan besar Tapi kalau KBKB sendiri Lebih pada membahas pada Bukan masa depan teater Tapi teater di masa depan nah, Hal ini karena apa ya? Oh, kalau berbicara teater itu sebenarnya berat Berat dalam hal ya, dimana organisasi ini harus kompeten harus punya tujuan yang jelas, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, harus punya kompetensi yang sangat kuat seperti itu. Uh, kalau teater-teater uh, ini hanya sekedar ada, ada untuk meramaikan dunia teater ya, itu akan tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Dan alhamdulillah kami ee, tidak terasa tapi Khan e kami sudah hampir 10 tahun. Tanggal satu ini sudah 10 tahun e, dan semoga e, untuk selanjutnya kami Khan e kami selalu bisa berkarya, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang paling penting di kami dan kelompok kami. Tapi yang lebih utama di sini adalah untuk Uh, anggotanya sendiri semoga selalu diberi kesehatan selalu bisa bertukar pikiran dalam hal teater saling menjaga kebersamaan itu yang kami harapkan dari kelompok ini itu saja uh, dan semoga uh, KPKP ini bukan satu-satunya bukan satu-satunya tapi semoga menjadi salah satu Ya, salah satu saja. Eh, apa namanya ya? Motor penggerak untuk teater di masa depan ini semoga. Oke. Ini impian saya. di usia yang 10 tahun ini kira-kira yang diharapkan KKB kedepannya apa? Oh, oke <tusuk> <tusuk> tahun yang akan datang usia KPKP bawa masa-masa puber ya semoga di masa puber karyanya semakin prioritas semakin dewasa semakin baik dan semakin mengedukasi uh, dan <laughs> uh, di apa ya uh, sih KPK kan sudah 10 tahun ya harapannya itu kedepannya itu uh, KPK tetap KPK. <laughs> artinya spiritnya apa uh, kekeluargaan atau kekerabatan sedukuran itu yang yang penting untuk dijaga karena dalam setiap proses KPK kan uh, tidak harus memunculkan suatu karya atau petunjukan tetapi uh, berkumpul saja kira itu sudah cukup berkumpul ngopi jurnal itu menjadikan satu uh, hal yang ya yang menarik yang yang asik ya yang enjoy asik koi oji kalau katanya Mas Leo itu ada oji itu bu oji jadi eh, meskipun eh, kadang kita menunggu atau mungkin ditunggu tetapi semuanya itu berterima nah ini kan yang benar-benar dinamakan sebuah kekerabatan atau pasangan yang yang, yang oji Ya menurut Mas Deo oh, ya. jadi eh, entah mungkin ngopi sendiri atau ngopi berdua, ngopi berdua tetap spiritnya seperti kopi-kopi nah, dari situ Nah, kalau misalnya dari spirit itu ternyata nanti memunculkan sebuah karya, ya oke okay, bisa ditelorkan sebuah karya atau beberapa karya. Yang penting, harapannya tetap selama ke depannya de, di sepuluh tahun ini harapannya ke depan KPKP tetap menjadikan KPKP e, dalam artian sebenarnya tetap dipegang nilai-nilai kekerabatan dan seterusnya itu tetap ada. E, itu yang menurut saya e, penting. Khusus buat KPKP selamat ulang tahun. Uh, yang ke-10 tahun, sukses, lales happy birthday. Uh, selamat ulang tahun KBKB yang ke-10. Semoga selalu jaya, selalu berkarya, selalu hebat, dan kekeluargaan.